Selamat mampir teman-teman seperjuangan dan pencarian slot gacor hari ini. Welcome back di channel barbar nggak ada otaknya ya guys ya. <laughs> ya nggak gitu juga kali. Nah. Bukan berarti nyuruh barbar itu dalam artian bunuh diri ya guys ya. Tapi ini hanya logika aja. Karena rukat adalah sebuah kepastian. Kenapa kalian bermain Majum kecil tuh? Bukan berarti nyuruh oh, nyuruhowi guys. Momen barbar, jangan kalian, apa namanya case ya, miss gitu loh. Oke, gak perlu lama-lama lagi, mari kita cerok-cerokkan, come <tell>